kabar terbaru terupdate dan terhangat sekitar Leslar baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini tentunya kita ke kabar pertama persahabat, tiada ya, unggahan spesial banget nih dari Bang Eno kita lihat di akun Instagram pribadinya Bang Moreno pertama mengunggah sebuah postingan foto kebersamaan persahabat yang bersama idola kita di Ski dan teman-teman yang lain ya ada Bang Putra juga, Bang Arvan, Bang Riko, dan tentunya Bang Adi persahabat. Ya wow tentunya, kebersamaan mereka sungguh luar biasa Bang Persahabat yang membuat kita semakin bahagia aja melihatnya. Dan yang semakin bahagia tentunya Bang Enno menurunkan sebuah kalimat caption yang dituliskan. Tentunya dikatakan di situ bentar lagi si bos, udah ada yang ngurus, yuk guys kita doain mudah-mudahan Bang Arvan sama Bang Riko juga cepet nyusul terus sukses juga tahun ini kayak si bos amin doa terbaik dari Bang Eno kita aminkan sahabat ya mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran kebahagiaan amin ya rabbal alamin dalam postingan Bang Eno tersebut tentunya banyak sekali komentar Pak sahabat ya salah satunya dari Bang Putra nih jadi mengatakan dalam kolom komentar terus kita gak perlu doain kamu biar ada yang ngurus no katanya aduh langsung disekat aja nih bang eno persahabat sahabat ya oleh bang putra mudah-mudahan eno juga tentunya secepatnya bisa ada yang ngurus amin ya alamin dan untuk selanjutnya para sahabat kita lihat nih ada unggahan spesial bahagia juga buat kita semua para fans di sini ada sebuah postingan Bang Rico yang sedang dibuat akhir rambutnya, persahabat ya. Wow, tentunya ini adalah nazar dari Bang Rico dan tentunya kawan-kawan persahabat ya. Tentunya kalau Lesti dan Rizky Billar menikah, tentunya mereka akan dibuat akhir ini persahabat ya. Duh, tentunya sudah terjawab bahwa Lesti dan Rizky Billar fix akan melangsungkan acara pernikahan secepatnya, persahabat ya. Di sini juga ada sebuah kalimat persahabat, ada komentar dari Kevin Waloni persahabat ya, mengatakan Kami para botak sudah siap 100% Tuh persahabat ya, yang mana postingan tersebut lalu di post kembali nih oleh akun Instagram Leslar Indonesia 2020, yang mana tentunya ada sebuah kalimat caption Hore, Bang Riko sudah botak kepalanya nih, persahabat ya, tinggal menunggu teman Abang Bi yang lain yang punya nazar botakin kepala. Wow, persahabat ya, banyak sekali yang nazar nih. Kalau Lesti dan Rizky Bilar menikah, persahabat ya, doa terbaik. Tentunya kita panjatkan untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran sampai hari H nanti dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga para sahabat, ya, ada kabar bahagia ketika di acara kopi viral, tentunya Abiramzi mengabarkan kepada kita semua para fans ya, dari lamaran akad dan resepsi pernikahan Lesti dan Rizky Bilar ini tentunya melibatkan Abiramzi semua nih tentunya Abiramzi sudah tahu jadwal, tanggal, dan bulan para sahabat ya, lamaran akad pernikahan dan resepsi Lesti dan Rizky Bilar, aduh para sahabat ya Doakan saja, pokoknya tentunya Insya Allah hari yang indah, tentunya kita akan saksikan bersama persahabat ya Lesti dan Rizky Bilar tentunya di acara pernikahan mereka persahabat ya. Kita semakin bangga bahwa tentunya Lesti dan Rizky Bilar banyak sekali orang yang selalu mensuport, yang selalu mendukung buat hubungan Lesti Bilar persahabat ya. Salah satunya dari Abi Ramsi. Yang selalu mendukung dari belakang persahabat Yang selalu mendoakan tentunya Untuk hubungan idola kesayangan kita Lompok singkat sebut juga tentunya telah di oleh Akun in Instagram Leslar update Yang mana tentunya ada sebuah kalimat caption juga dikatakan Pokoknya kapanpun itu insya Allah hari yang indah Mari kita doakan agar semuanya lancar Oke jangan lupa cari gandengan dulu Sama jahit seragam tuh persahabat ya Tertingkatkan Tentunya cari gandengan dan cari seragam, persahabatnya untuk tentunya kondangan online bareng nih, persahabat ke acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Dan untuk keunggahan selanjutnya, persahabat kita lihat juga, ini ada unggahan spesial banget di persahabat ya, Alhamdulillah. Untuk pasangan Lesti dan Rizky Billar di sini masuk di acara infotainment awards, persahabat ya. Tentunya di sini masuk nominasi. Best Couple, persahabat ya. Wow, ini tentunya luar biasa. Tentunya caranya di sini ada persahabat ya. Cara vote via sosial media, yang pertama tentunya follow Instagram SCTV, Twitter SCTV, dan Facebook SCTV. Isi formulir vote Infotainment Award 2021 tahap pertama yang tercantum di camsit.bio atau SCTV persahabat ya. Ini sudah tertera cara vote via SMS juga ada para sahabat, ya Tentunya kita harus memvote Leslar, Sahabat, ya Di Infotainment Awards 2021 Dengan cara klik link di bio Ini, nih Sahabat, ya Tentunya Ford hanya berlaku satu email Nih, Pak Sahabat, ya, jadi kalian harus Punya beberapa email buat votenya Tuh, ini ada Petunjuk, Pak ya, bahwa Tentunya vote hanya berlaku dengan satu email Kita doakan, mudah-mudahan, Lesti Dan sekibilah selalu mendapatkan yang terbaik Amin, robbal Alamin